Ingatan Indra Bekti menurun setelah operasi pecah pembuluh darah, namun tetap memiliki semangat luar biasa untuk sembuh. Ingatan Presenter Kondang, Indra Bekti, menurun setelah menjalani operasi pecah pembuluh darah. Menurut istrinya, Aldila Jelita, Indra Bekti sempat lupa nama anak-anaknya dan harus mengulang memori dari masa lalu. Meskipun demikian, Aldila bersyukur karena Indra Bekti masih mengingat dirinya dan momen kebersamaan mereka. Kondisi kesehatan Indra Bekti saat ini masih kritis dan dokter menyebut bahwa dia memiliki semangat luar biasa untuk sembuh. Pecah pembuluh darah juga menyebabkan penglihatan menurun dan kehilangan memori jangka pendek bagi Indra Bekti. Aldila Jelita juga menjelaskan bahwa dokter telah memberikan perawatan terbaik untuk Indra Bekti dan dia masih berada di ruang ICU. Walaupun kondisinya masih kritis, Aldila berharap agar Indra Bekti dapat segera pulih dan kembali seperti semula. Dia juga meminta doa dan dukungan dari publik agar Indra Bekti dapat cepat sembuh. Setelah menjalani operasi pecah pembuluh darah, Indra Bekti mengalami penurunan ingatan dan sempat lupa nama anak-anaknya. Istri Indra Bekti, Aldila Jelita, menceritakan bahwa dia harus mengulang memori dari masa lalu. Selain itu, pecah pembuluh darah juga menyebabkan penglihatan menurun dan kehilangan memori jangka pendek bagi Indra Bekti. Meskipun demikian...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 Aldila Jelita menyarankan kepada keluarga dan teman-teman Indra Bekti untuk tidak mengunjungi dia saat ini karena kondisi yang masih kritis dan risiko infeksi yang tinggi di rumah sakit. Dia juga menghimbau agar para pengikut dan penggemar Indra Bekti untuk mendoakan kesembuhannya. Sementara itu, Aldila Jelita terus berdoa dan meminta dukungan doa dari masyarakat untuk kesembuhan Indra Bekti. Dia juga mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri dan menjalani check-up secara rutin untuk mencegah penyakit seperti yang dialami oleh Indra Bekti. Menurut Aldila, ini merupakan pelajaran berharga bagi semua orang untuk lebih menjaga kesehatan dan tidak mengabaikan gejala-gejala yang mungkin terjadi. Aldila Jelita juga menyampaikan bahwa dokter telah memberikan terapi untuk membantu proses pemulihan ingatan dan penglihatan Indra Bekti. Namun, dia juga mengingatkan kepada keluarga dan fans untuk tetap memahami bahwa proses pemulihan tidak akan terjadi secara instan dan membutuhkan waktu. Aldila mengucapkan terima kasih kepada dokter dan staf kesehatan yang telah membantu dalam proses pemulihan Indra Bekti, serta kepada keluarga dan fans yang telah memberikan dukungan. Meskipun demikian, pihak dokter dan keluarga Indra Bekti tetap berusaha untuk membantu dia pulih dan berharap bahwa ingatan dan penglihatannya akan kembali seperti semula. Mereka juga menghimbau kepada publik untuk tidak memberikan informasi yang tidak benar atau menyebarkan rumor tentang kondisi kesehatan Indra Bekti.